Welcome to Minecraft 100 Days Dan Di episode kali ini aku akan Membikin mod farming ya guys Ya yang bikin XP gitu ya kan Ya kalau kalian nggak tahu ya Mod farming itu contohnya so, so, so, Seperti kalian bunuh Zombie gitu ya dapat XP gitu kan? ya so, so, Seperti itulah yang saya mau bikin ya guys Jadi ya enjoy the video Hari ke 31, aku melakukan rutinku seperti hari-hari ku sebelum ini dan aku juga mengganti armorku setelah mengemas eventuri ku, aku sini hanya bawa putar-putar menunggu temanku untuk join tapi dia bilang mainnya kemudian, jadi ia aku mengakhiri day 31 Welcome to the YouTube 3.2 dan hari ini aku akan memulai membuat film mob, ya. ya ini cukup penat juga ya dan memakai ratusan blok guys no problem guys I'm doing all the best mungkin dari kalian udah tahu bahwa episode kali ini sama seperti episode keduanya yang hanya berfokus pada build-nya aja hmm bang katanya hanya di episode 2 aja kok di episode ketiga ketiganya masih building aja ya gua sini minta maaf banget jika gua ada melakukan hal yang sama berterusan ya alasannya kerana biar wordnya atau pemandangan videonya gak boring-boring boring gitu ya guys kalau di sini aku ter terlalu cepat untuk ke the end gitu terasa kayak speedrun ya kan bukan survival gitu iya iya saya tahu ada youtuber lain yang Terus ke di dan ya, survival terus ya. Tapi gue di sini mau ke di endnya, mau di last episode aja ya? Kan, ya, itu aja yang gue mau sih. mungkin jika, jika, jika kalian ada saran gitu, ya silahkan di komen aja, guys. Ya, percuma di komen kalau kalau gue yang di diikut. <laughs> ya ikut. Ya, apa pakai gue ikut, guys. Sekali lagi, mohon maaf, guys. Welcome Tradey 4 4 dan hari ni sepertinya saya kebanyakan mati ah. Ya. Dan kerana enggak ada yang penting dia pasal hari ni jadi aku hanya memberi klip-klip video apa yang gua lakuin aja guys. Okey guys. Kalau di sini kalian boring melihat hal yang sama gitu, kalian bisa nonton dikit kemudian ya nonton video lain gitu, episod lain tu. Gitu. Dan ya yeah gue juga boring sih kalau buahnya yang sama gitu menonton yang sama gitu kayak gak rekomen gitu enggak enggak boring apa menonton yang sama gitu Ini ya sambung ke videonya Welcome today 36, 36 dan hari ini sepertinya saya enggak banyak bercakap gitu ya kan kerana ya mau bila apapun, saya still fokus juga ya, kan? Mohon maaf, guys mau always. Jadi ya sambung ke videonya aja guys Ya kalau kalian boring, bisa lanjut ke next episode. Ya kalau kalau kalian mau lihat progresnya, ya sila tonton aja. Okay. Oke okay guys aku sudah begini, jadi aku harus menunggu dalam satu hari di Minecraft itu ya gitu kan jadi ya untuk melihat Resort itu oke okay lah Oke okay guys aku sudah kembali jadi ya kita melihat Resortnya ya lumayan banyak juga ya guys tapi kalau kalian mau, mau SP ini ya kalian harus letak air di atas jadi ya kita harus bikin airnya di atas jadi ya tunggu saja guys tonton saja guys ya itu aja Welcome to day 14, 40. dan hari ini setelah lamanya aku membuat kerja ini ya, akhirnya siap dan ya karena sudah de 40 jadi kita harus membuat penutupan. Thank you so much for watching guys and see you guys in next video. Ya di next episode aku mau ng ngapain lagi ya? Hmm, Bakalan menarik nanti ya. Ya enggak menarik banget lah tapi ya doain aja, okay? Bye-bye.